Jika pergerakan dolar New Zealand, USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,68660-0,68426, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25, karena ada potensi harga dolar New Zealand, USD kembali bergerak bullish ke atas menuju level 0.69310, Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand US terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.68426 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.68046. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081